174 880 Gacor guys Wih 100 cu Becanya banyak dong please Ini 100 bomnya jarang-jarang terjadi guys WD legend Anjir 92 <laughs> 92.000 doang Ih berat awali para cu Oke kali ini gue mau ngegas Sweet Bonanza Dengan modal 100.000 Caranya adalah Spam buy Agak barbar -bar nih ya Kita lepas semua checklistnya gue mau langsung bayi 80 ribuan ya mau no DC kita cari momen tiga kali nggak pecah langsung gua mau bayi ya guys ya Oke kita cobain ya teman-teman semoga gua berhasil nih Oke ini pecah lagi coy kalau pecah ulang dari awal lagi ya pokoknya tiga kali nggak pecah coba ya teman-teman ya ini pecah lagi kalau pecah jangan dihitung cuy yang dihitung adalah yang tidak pecah satu nih Oke satu dua kali tidak pecah. Tiga kali nah ini dia dia dia ini dia pas ya, pas momen gua ngitung, pas dapat momennya. Yuk, cobain kita buy langsung 80.000. Ya guys, semoga gua berhasil nih, guys. Ini tadinya gue jackpot di Sugar Rush ya, guys ya. Nah, sekarang gua coba praktekin di Sweet Bonanza. Uh, oh, cakep, cok. Cakep, cakep, cakep, cakep. cakep. Selebeo woi, sensasional langsung di awal Teman-teman Mantul ya woi. Semoga ini berhasil terus guys Nanti gue coba naik band juga ya Mantap Permen biru pecah Aduh nggak mau Oke pecah lagi Ada bom juga teman-teman Nah ini Lumayan bomnya ada 83 11 cuy Oke 9 lagi dong Aduh cuma 920 aja Sensanya masih sedikit aja nih guys ya Masih sekali doang nih sensa. Woot Mantap Jelly Pink pecah banyak Bener ya cuy Lagi Oke, buat pantat dikasih Sampai buat pantat lagi teman-teman Aduh, bomnya kurang banyak nih teman-teman ya Bomnya kurang banyak tapi lumayan 39000 ribuan, superb Lagi sweet bonansa Masih free spin, masih bisa JP lagi, lebih lagi nih cuy Dan cek ya guys, 676 gak nambah lagi kah Sweet Bonanza gak nambah lagi kah Nambah dong Wah, berapa wali nih cuy Balik lagi ke benturan, Bonanza wali bonansa kah pahit Oke okay, tapi cuan ya 137.500 Enggak gagal cuy tidak pecah tiga kali coba gua naikin bet guys, gua mau langsung ngebay di 120 coba ya guys ya. Oke okay, kita cek ini pecah lagi kalau pecah jangan dihitung teman-teman yang dihitung adalah yang nggak pecah ya guys ya. Oke okay, ini satu kali nggak pecah, dua kali nggak pecah, pecah coy di tiga ya pecah kita ulang hitung lagi hitung ulang lagi nah ini satu kali nggak pecah pecah lagi guys di kedua pecah lagi guys ya oke satu kali nggak pecah kita utang eh utang lagi <gifat> kita hitung ya gue salah ngomong ya aduh, aduh pecah guys kita ut hitung ulang ya gue ngomong hitung sama utang jadi pebelit gitu ya salah ngomong gua oke kita pecah lagi di kedua teman teman kita ulang lagi hitungnya satu kali dua kali tiga pecah lagi cuy jadi momen ini memang gue ngeteori logika gue aja sedikit gitu ya waktu gue main sugar rush kayaknya keempat kali bakalan pecah deh kalau gue baik gitu ya ini satu kali gak pecah dan berhasil gue di sugar rush beli 20 ribu jadi 172 pecah cuy jadi 172.000 ribu nah ini gue coba praktekin di suit punansa teman-teman tiga nggak pecah cuy ya nah ini dia ini dia ini dia teman-teman kita langsung buy aja ya gue copot checklist semuanya teman-teman kenapa karena sering banget sweet bonanza dapat gratisan itu di tanpa checklist teman-teman kalau lu lagi naco-naco ya itu yang gue rasain sih supaya nanti banyak free spin tambahan jadi gue checklistnya gue lepas aja cuy jadi kemungkinan JP jauh lebih besar gitu ya dari gue gitu guys kalau lu punya teori lain boleh di komentar ya guys ya oke bagus banget ini bomnya lumayan pecahnya juga mantul ya 6.660 wow 7.000 oke cuy kayaknya berhasil lagi gue JP lagi senjat cuk mantap kan Sensa kan 194.000 teori gua guys. <laughs> Ini di Sugaras gua mainin ya dan berhasil lagi di Sweet Bonanza nih teman-teman. Nanti gua coba lagi satu kali lagi ya teman-teman ya. Terus kita naikin bed ya. Berhasil nggak gua? Oke Jelly. Aduh Jelly hijau pecah nggak ada bomnya teman-teman dan ada yang pecah lagi temannya ya. Cepat sekali aja. Tapi ini udah lebih dari buy udah profit pastinya, profit sedikit ya teman-teman. Oke, mantap. Kasih dong permen biru. As. Napa? Gua mau dulu yang ini pedal gua buat kali, jual sekali, sekali pencagar euy. Eh. Oke, pisang terakhirnya nih cuy. Apakah dikasih lagi profit? enggak ya? Ini udah profit gue gua Gak bisa bayar 240 nih cuy tadi gue mau bayar 240. Ya udah cobain lagi buy di 120 lagi sekali lagi ya teman-teman karena gue mau bayar 240 belum cukup nih. Belum cukup duitnya budi teman-teman pecah lagi ya teman-teman ya. Gue pecah jangan dihitung nih guys Kita cari momen nggak pecah aja Dua nggak pecah oke ini Dua ya guys Dua dua dua Nah ini tiga tiga gak Gue salah ngitung lagi tuh Ini tiga gue bye langsung Gue bye Semoga kena lagi sensanya Sensa-sensaan ya guys ya Semoga kena ya JP sensa sensanya kena lagi nih cuy Ayo Jangan kayak berata beratawale pahit <laughs> Semoga bener sweet bonanza lagi manis Seperti judulnya sweet Oke okay, guys, oke okay. ini baru sedikit Baru 7.200 Ayo pecah, tinggal 5 sisa prinspin Mantap 2 pantan, sekarung cok. Oke, okay. buang gur Wes, permen biru dikasih teman-teman Mana bomnya? Oke okay banget, pisang bom mana dong Oke, okay, 15 lumayan bingit Guys, kena lagi sensa kah? Aduh, permen hijau kurang 1 biji cok. Oke, okay, sensa lagi cok <laughs> Mantul, mantul, mantul Ini gue main jam 11 kurang 3 menit ya guys Gue main malam banget ini, nunggu anak-anak gue tidur dulu ya Soalnya kan ini makanya khusus 18 plus cuy <laughs> Terus gambarnya tapi kan buat bocil menarik gitu kan? jangan jangan bocil-bocil jangan ikut main ya Saran gue yang punya KTP aja Belum bisa gue buy 240 ribu Jadi gue lanjutin sekali lagi buy di 120 Semoga makin naik, dipundi, dipundi, nanti biar gue bisa buy di 240 ribuan ya cuy dan juga gue gak saranin yang belum pernah main slot ikutan bermain Karena resikonya adalah dana kalian habis Jadi ya, udah gak bisa berhenti Gue guys Satu kali lagi Cok gak pecah kita buy Oke ini saatnya kita buy lagi teman-teman Let's go Semoga tetap berhasil ya ini ketiga kalinya gue coba yang kedua berhasil ini yang ketiga apakah berhasil gue nggak tahu ya cuy ya semoga gue masih berhasil Let's go sweet bonanza mantap ada 14 oke sama dikasih pecah lagi dong aduh 900 perak cok si bagong teh 900 perak cok si kecoa ee eh, eh, eh, eh. cecek oke yang ini pecahnya nggak banyak guys 480 perak si dodol ai ai ai Oke, bagus. 6 bom di bawah air. 6 doang, teman-teman. si banget banget ya. Aduh, aduh, aduh. Oke. Pisang dikasih. La, lah Yang ketiga apakah gagal gua, Cuk, ya? Apa cuma berhasil dua kali doang gua? Jangan-jangan yang ketiga gagal nih gua, guys. Kalau gagal, waduh, balik lagi modal gua ini. Ke awal 61 ribuan harusnya lebih dari 120 dong. Gua bisa 120. Ya, ela itu permen biru kurang, Cok. Aduh, Cok, Cok Oke, ini bagus Pemain juga dikasih pecah Aduh, bomnya cuma 12 aja, teman-teman Dar Sampai, kah? Ay, empat doang, Cok Oke, kalau gini, gua coba turun buy ya, Bas eh, Ya, guys, ya Coba turun buy Nyepam agak barbar nih, cuy ya. Agak barbar, agak barbar Kita coba turun buy aja Semoga nyepamnya berhasil nih Turun buy berhasil lebih dari 120 Tadi gua totos 20 ribuan, soalnya guys, ya Kita lihat sama-sama gua berhasil Ayo dong, sweet. Aih, enggak mau, Cok. Oke, yang ini bagus. Astaga, cuman free doang tambahnya, cuy. Free tapi kemu berharap profit ya, guys, ya. Coba kita lihat. oke Coba busuk nih kayaknya, Cok. Nah, begitu bagus. Baru 500 perak, cuy. Bangke bener guys. Oke, masih sisa perispin 7 masih bisa jackpot satu dulu, tenang dulu ya, guys. Oke, mantap, permen biru sekarung, pisang dikasih, eh, mana bomnya? Bangke bener, sebulan sampai, ternyata wali. Astaga, tiga perispin lagi, gak jackpotnya Wah, parah, cok! Gagal di ketiga ya, guys? Ya, jajah, jajah, jajah. <laughs> Ternyata gak berhasil terus-terusan nih, cok! Gagal di ketiga nih. Eh, tapi ini bagus. terakhiran oke mantap. 1000 Diketambahin 2.5 dar. Oke mantap, tapi, guys. <tuk> kok sensanya 49, gue bayar 80.000 cok. Sensanya kok 49.000, guys. Harusnya lebih dari 10.000 dulu dong. Belum dapat cuan gue langsung bayar aja. Di 40.000 masih bisa, sanggup, saldo gue ya guys. Gue coba spam lagi. Supaya berhasil nih, cuy. Supaya berhasil ya guys, ya. Supaya berhasil. Oke, okay, let's go, kemont. Supaya berhasil sih nggak banyak sih, cuman kan gak enak gitu ngeliat buy nggak berhasil gitu guys Aku pengen berhasil dulu buynya Ini ketiga gagal ya guys ya Tiga kali nggak pecahnya, ketiga gagal guys Oke Sensa langsung Sensanya di bomb loh, lucu. lucu ya sepuluhan saya 25 ribu disebut Sensa sama dia, harusnya support gitu kan 40.000 ribu bomb loh, lucu ini kok terlalu banget ya sukunan saya Kenapa 29.000 dibilang sensa gitu guys Aneh gua harusnya lebih dari buy dong Sensa itu Pertama gitu kan sensa gitu Kocak <guluh> Oke okay. Jujur ya guys Gua jarang-jarang ngegas -jarang gas bonansa Tapi kali ini gua cobain teori gua Yang berhasil di sugar rush tadi ya Jadi pagi gua mainin di jam 11 Gua depo lagi 100.000an semua jadi banyak ya teman-teman ya Oke okay. Oh ya yeah guys Gue ngucapin makasih banyak Eh mantap ini yang ini terakhir mantap guys Dar Oke okay, profit Minimal profit sedikit gak apa-apa ya Yang penting enak gitu liatnya Oke okay, kita lanjutin guys Gue masih bisa buy 120 Gue tadi mau ngomong terima kasih teman-teman, Karena support kalian Gue udah tembus 500 subscriber lebih ya teman-teman Ya terima kasih banyak loh Nah yang baru gabung Yang baru lihat gue main Bonanza Nansani Eh gue ngitungnya salah lagi nanti tiga kayaknya guys ya Ini 3-3-3 tiga, tiga, tiga. Gue takut salah ngitung, ya guys. Ya, ngomong aja, gue takut salah ngitung. Tiga kali nggak pecah nih, guys, ya. Oke, gue dulu, Let's go. Yang belum subscribe, subscribe ya, guys, ya. Kalau gue profit nih, ya. Biar gue makin semangat, gitu cuy. Nanti, 1000 subscriber, buat lo semua, nanti ada giveaway dari gue, ya. Dari channel Chaskes. Ayo dong, bagus dong. Masa nggak bagus lagi, teman-teman? Ini gue buy 120. Tinggal sisa free spin, 3 Astaga apa gagal lagi, gue. Teori gue nggak berhasil lagi, kah Wah. Buk nih guys 8.400 Apa teori gue gak berhasil lagi 10 cuman 300 perak yang pecah anjir Babi cok Teori gue gagal cok Di Astaga gue masih bisa buy 80 guys ya udahlah cacing naga ya Jadi cacing ya udahlah mau gimana lagi gue bingung Semoga jadi naga nih teman-teman let's go Gue langsung bayar aja all in 80.000 guys Sa dibudi 3.000 <laughs> Agak ngebar-bar teman temen-temen ya Kalau nggak berhasil ya udah mau gimana lagi Gue nggak jadi up content Semoga ini berhasil Kalau berhasil kasih like gue ya guys ya Udah ya sensa Sensanya di bawah bawah ya kan Apa gue bilang 52.000 50.400 dia bilang sensa guys Lucu ya guys ya Oke ini lumayan banget Kuning oke pisang dikasih Mantap guys 3880 lebih Tadi permen hijau banyak Lumayan nih bomnya Oke 20.000 Dar Ini baru sensa cow ini baru sensa, ini lu bisa sebut sensa 138 mantap jiwa cok. naik lagi pundi-pundi ya guys ya, agak ngebar-bar berhasil gua disuburan saya guys ya mantap ya guys lu mau usah terlalu ngikutin gua juga, teori gua ternyata di ketiga salah teman-teman ya lu punya teori lain boleh di komen nanti gua coba di konten ini, ya guys ya 174 880, gacor guys wih 100 cok. pecahnya banyak dong please ini 100 bomnya jarang-jarang terjadi guys wedeh legend anjir 90 92.000 doang Ih, gak wali, para cocok eh, 50 anjing memang gak mungkin cocok 100 yang turun 900 perak anjir anjir Oke, okay, kali ini gue bisa Main 240.000 Ya, gue masih pakai toilet juga gue maksain ngotot aja Coba <laughs> Coba aja lah, mau nyoba ya guys ya Cobain aja lah, siapa tuh berhasil ya guys ya Siapa, siapa tuh berhasil, kita lihat ya Oke, okay, tadi pecah, kita gak hitung Ini gak pecah satu lagi teman-teman. Oh ya teman-teman, kalian bisa cek di kolom komentar ada agen yang gue mainin ya. Langsung aja, yang mau aja guys, yang gak mau nggak usah ya. Cobain aja agen yang gue mainin ini siapa tahu gacor buat lu juga nih. Oke, yang penting gue referensin buat lu agen-agen yang pastinya membayar teman-teman. Kalau nggak ngebayar, gue nggak mau referensiin lah. Karena banyak agen juga yang nggak ngebayar ya guys ya. Wd, JP, 15 juta gitu kan, jadi bayar ada temen gue kayak gitu gak dibayar, akhirnya udah, uangnya nyangkut gitu. Ini belum nggak ada yang pecah, nih pecah terus ya guys ya, dua aduh, pecah lagi, cok, susah ya, cari tiga kali nggak pecah sekarang nih, susah nih, di ba... Di bed 2400 gue nggak pakai DC ya teman-teman ya, checklist juga gue matiin semua, ayo dong, pecah lagi, pecah lagi temen teman tapi gue nggak takut sih kalau pecah. Uh, kalau pecah, apalagi banyak, pasti itu diikuti, nggak turun, cuy. Naik tuh kan 19.200 mantul ya. Naik lagi dia 280, saldo gua. <tuh> Gue sambil mundur-turut sebelum ngopi ya, teman-teman. Walaupun belum malam alam, gua kopi itu nggak begitu pengaruh, teman-teman ya. Ngantuk, mah ngantuk aja, gua. Kalau gua ngantuk tuh setelah jackpot gitu. <tuh> Baru rasanya ngantuk kalau nggak jackpot tuh. Jadi agak susah tidur cuy. Kalau nggak jackpot tuh ya, kepikiran gitu, pengen jackpotin gitu kan tapi kalau jackpot enak dia tidur ya jadi bisa jaga anak istri gua gitu cuy ya itu kalau nggak jackpot ya uang bekal gua abis ini gak pecah lagi Aduh ketiga cocok selalu di pecah ketiga kedua ya teman-teman oke satu pecah lagi kan pecah di, di kedua ketiga guys nah buat lu yang belum punya istri ya coba deketin istri orang yang cantik aja coy bu saran ini <laughs> janda janda ya jangan-jangan ya nanti lu karma. Tapi terus selalu itu mah hak lu lah ya. Mau yang janda, mau yang gadis, gadis rasa janda, janda rasa gadis yang selalu ya. Yang penting main pakai dana adem, guys. Nanti kalau lu nggak pakai dana adem, lu bingung, cuy. Kalau habis duit, ya lu mungkin kemana bingung. Eh. Ngomong-ngomong, ini sadu turun gua ngomong-ngomong terus sambil cocok cuy. udah gimana gua mau bayar 240 ini, Gus? Kata wali goblok jancok Ya elah Nyi-nying Gue pengen gimana mau bayi ini guys Iya dikasih bagus nih Oke Naik dong Please Gue mau gimana mau bayi anjir Terus 40 gue gak bisa bayi guys Oke bagus dong Nih naik lagi 240 Gue Goblok gue ngomong ngomong ngomong Kagak sadar gue saldo turun cacau Nah momen pas nih Masih bisa baik gue <laughs> 3 kali nggak pecah coy momen pas oke gue bayar aja langsung lu lihat sendiri ini sisa pun di 300 300 300 rate ya cuy ya kalau gua nggak berhasil lu ya udah selesai gue ya gak jadi konten gua akhirnya gua enggak bisa tidur cuy Kadang <laughs> kepikiran oke kita lihat ya teman-teman ya semoga ini jadi bagus ya oke ini cakep nih cuy mantap 9.000 ribu lebih cuy mantap mantap mantap mantap dah oh sens se aja <laughs> mantap coy. Sip lah ya, sip, sip, sip. Gue kirain gak bakal jadi. Oke, berhasil lagi trik gua. Gua nggak tahu nih, menurut lu apa nih ya? Tentang, kenapa yang ketiga tadi gua gagal, cuy? Dan yang keempat gua gagal. Tapi ini yang kelima gua berhasil lagi, cuy. Langsung dikasih sensa lebih nih 366. Mantap bener ya. Masih sisa 3 free spin, semoga masih ada sensa teman-teman. Kita lihat sama-sama sampai habis ya. Mantap ini bagus banget pecahnya. Tinggal bomnya aja, eh, tambahin dong, jangan sepuluh dong. Uh, sepuluh ribu lebih, sebelas ribu nih, cok. Anjir, cuman sepuluh, gak dua lima, guys. Dah, superb, guys. Empat ratus tujuh sembilan, oke, nih man, banget. Nih. ya, JP-nya lumayan banget. Itu kalau kali dua lima, guys, 1 juta eh, gue dapet duit nih. mau dia, nggak mau turun dia. Enggak eh, ada yang nggak sejuta. Tiga ratusan ya, aduh, cuman 480, Sekali lagi ya, teman-teman, ya. Sekali lagi ya, semoga gue masih berhasil, teman-teman. Caca kali lagi ya, gue mau langsung, gue gak bisa buy 480 cuy, ini kurang Kurang dari 240, eh 480 maksud gue Jadi gue tetap di 240 aja ya, buy-nya ya guys ya kalaupun gue gagal, masih ada sisa bundi-bundi, tetep gue profit, ini udah profit ya teman-teman, gue mau cepet doang ya Oke, semoga masih dikasih bagus, di tiga ya, kali gak pecah ya teman-teman Pecah lagi, bagus banget pecahnya Oh ya berharap juga kayak gini ada gratisan guys, enak ya Kalau ada gratisan, lagi cari momen ya lu beruntung banget berarti lu, lu lagi hoki banget gitu guys entah ya teori-teori benar atau memang ini hoki gua ya menurut lu gimana lu coba komen aja teman temen tapi ini trik ini berhasil gua di sugeras gitu ya gua coba di bonanza ada gagalnya nih lah nih nih momennya ya kita baik ada gagalnya di baik ketiga keempat guys oke kita baik ini terakhiran ya teman temen ya jadi nggak jadi gua tutup Konten gue karena terlalu lama kasihan lu liatnya juga, enak, temen bersuara suara gua, terus ngomong goblok ya. <laughs> Baru 960 perak. Oke cuy, kita lihat ya, apakah gua berhasil ini bayi terakhir gua Baru 600 perak, teman temen Walaupun gue berhasil, masih ada profit. Oke, taman Frisbee mantap. Semoga taman Frisbee-nya bukan cuman ngeprank ya guys ya. Semoga taman Frisbee-nya jadi sweet manis ya. Jangan cuma ngeprank berat awali. Pahit anjing. <laughs> Babi. Oke, okay, 52.560. Pecah lagi dong. Oke, okay, yang ini bagus lagi. Sedap, ada 15 bom. Ayy, pecahnya nggak mau semangka anggur. Nggak mau pecah, co. Semanggur ya, semangka anggur. <laughs> Sedikit intermezzo ya, guys ya. Oke, okay, lanjut. Bagus apel ya, guys ya. Mantap pecah. Ayo dong, Aduh, cuman sampai apel ya, tapi lebih baik apel lah daripada anggur, guys. Karena apel itu diapelin, kalau anggur dianggurin. Ah, gak lucu ya, goblok ya. Oke, kita lihat dulu. Ini belum lebih dari baik gua ya, guys. 141 baru gua dapetin ini cakep. Ah, cakep banget buah pantat. Kasih lagi permen hijau boleh lah anjir. Berarti sampai itu aja dong, Tapi lumayan buahnya banyak. 26. Boom! Aduh, dapat sensa, guys. Buah terakhir gua, guys naik 600 ribu ribu nih, cok kalau kita jumlahin cok, semoga masih pecah, sejuta bisa lah, bisa kali sejuta, mau dong? Gak mau cok, gak mau. 620, oke okay lah, gue mau WD Thank you udah lihat gua ya guys, gua mau pamit, see you in the next game slot, bye bye.